Jutan drama India Balika Vandu episode 2 Jagdish sedang berjalan jalan memikirkan hubungannya dengan Anandi pada kisah episode 2 ini Sumitra menyuruh Rada simpan pot bunganya karena hari ini Sumitra akan memasak sayuran favoritnya dan dijawab oleh Rada Iya, kau saja yang membuat masakannya karena setahuku, Byron, hanya ingin makan masakanmu saja. Sumitra menjawab, "Tentu saja dia sangat suka masakanku." Radha menanyakan kepada Sumitra, "Kapan Byron akan datang?" Sumitra menjawab, "Sebentar lagi." Biasanya tidak jauh dia sedang mencari jodoh untuk jakdis. Ibu mertua Sumitra memanggil Sumitra dan menyuruh datang untuk berdoa atau aku harus memanggilmu lagi. Rada menyuruh Sumitra untuk tinggalkan masakannya, karena ibu mertua Sumitra memanggil. Sumitra berlari menghampiri ibu mertuanya yang sedang berdoa. Setelah sampai pada ibu mertua maka Sumitra langsung mengikuti doa bersama dengan ibu mertuanya. Karena Sumitra yang datang sendirian maka ibu mertua Sumitra menanyakan pada Sumitra di mana yang lain apa sedang bekerja di tambang. Sumitra menjawab suasan sedang pergi bersama istrinya ke rumah orang tuanya dan dia masih belum kembali bu. Dengan mengeluh ibu mertua Sumitra bergumun apa yang harus kulakukan dengan dia, kumisnya sudah abu-abu tapi masih tidak punya akal. Dengan nada marah ibu mertua Sumitra berkata apa kau tahu? Ayah anak itu pergi mencari jodoh anaknya jakdis dia pergi begitu saja. Ayah gadis itu datang dengan sepatu di kepalanya tapi siapa yang mendengarkan aku? Gumun mertua Sumitra di tempat ibadahnya. Dengan nada gumun ibu mertua Sumitra berkata, Aku sudah bilang pada Byron jangan terlalu berlebihan orangnya gadis itu akan meremehkan kita, ayah anak laki-laki yang harus mengendalikan ayah gadis itu yang pantas dilakukannya. Tapi seperti kata orang tuanya yang tidak tahu jalan akan tersesat. Tatkala ibu mertua Sumitra sedang marah tiba-tiba suaminya datang dan berkata, ada apa-apakah kalau sedang berdoa pada dewa pada marah begini? Ibunya menjawab sudah cukup, apa sekarang kau akan mengajari ibu untuk berdoa? Suami Sumitra Bairan menjawab, Ibu jangan marah-marah kalau aku tidak pergi. Gadis baik seperti ini tidak akan kita dapatkan sambil menunjukkan foto gadis idaman buat anaknya. Ah gadis ini sangat cantik, coba lihat. Cantik Ibunya menjawab dengan nada sinis apa gunanya kecantikan. Dalam perjodohan keluarga yang penting lalu tingkah laku gadis itu bukan yang lain Ibu mertua Sumitra berkata kepada Bairan kau memilihnya dan fotonya kau tunjukkan saat berdoa Dalam suasana itu tiba-tiba adik Bairan datang dan berkata Ah dia akan menjadi adikku cantik sekali Coba lihat, anak ini benar-benar cantik, cantik sekali Aku akan menunjukkannya pada Jagdish Dengan nada marah ibu mertua Sumitra berkata pada Sukna Hei jangan tunjukkan foto itu padanya Sufna Ibu marah dengan nada kesal ia berkata kepada Sumitra lihat putri kalian, Aku mau tanya padamu kapan kau akan mengajari putrimu sopan santun. Untung saja aku ada di sini bersama dengan kalian, Tidak semua ibu mertua sebaik diriku. Dalam kemarahan ibunya, Bairan menyuruh Sumitra istrinya untuk ambilkan air. Dengan nada marah ia berkata sebelum dia, bertanya seharusnya kau sudah mengambilnya, bagaimana kau ini itu tidak benar suamimu datang harus minta makan minum itu tidak benar-benar dan sukna. Untuk apa dia tunjukkan foto itu pada Sukna? Sambil berlari Sukna berteriak kecil, Jagdis-Jagdis sudah dijodohkan ia sambil berlari berkeliling kampung sambil berteriak. Jagdis sudah dijodohkan, Jagdis jodohkan, Jagdis dijodohkan, Jagdis sudah dijodohkan. Pada saat itu Jakdis sedang bermain kasti bersama teman-temannya. Sukna berteriak memanggil Jakdis untuk menunjukkan foto gadis dari ayahnya. Sukma merasa sakit karena tangannya terpukul tongkat kasti. Aduh, kenapa kamu pukul? Tanganku sakit sekali pinta Sukma. Sukma memperlihatkan foto dan menyuruh Jagdis melihatnya, karena gadis dalam foto ini adalah foto jodohmu Jagdis. Namanya Anandi dia akan menjadi jodohmu jawab Sukma. Lalu jadis menjawab lalu kenapa? Dengan rasa kesal Sukma menjawab dasar payah dia lebih suka bermain. Daripada melihat jodohnya sendiri. Dengan kesal judis menjawab memangnya kenapa. Dengan nada marah ibu mertua Sumita berkata bagus sekali bagus. Kenapa kau Sukma tunjukkan foto itu pada Jakdis? Kau bukan anak kecil lagi apa nenek harus mengajarimu apa yang pantas dan tidak tahun lagi kau akan menikah Sukma, jawab neneknya. Apa kau akan mencemarkan nama keluargamu di rumah mertuamu nanti? Dalam suasana berkumpul di ruang tamu tiba-tiba kakak dan istrinya datang menghampiri ibunya. Dan dia berkata ada apa lagi sekarang ibu? Kenapa ibu harus marah-marah pada Sukma? Dengan kesal ibu menjelaskan bahwa perjodohan belum selesai dan dia Sukma sudah mengumumkannya pada seluruh desa. Foto anak perempuannya juga sudah ada foto. Foto sini coba kulihat kenapa kau ingin melihat fotonya ada apa salahnya. Melihat foto dia ingin melihat bagaimana cantiknya gadis itu dan dilihatnya. Semua orang cuma mengingat foto ini. Mereka lupa seperti apa sifat anak itu. Semuanya melihat wajahnya. Anak ini memang sangat cantik kelihatannya. Dia pria. Ia masih kecil tapi dia anak yang baik. Dia juga pintar. Bagus sekali ini adalah hari yang sangat beruntung dua kabar. Baik di hari yang sama dua kabar apa. Surnah masuklah ke dalam. Hai kenapa Jamuna pergi dia pergi karena dia merasa mual ibu karena itulah aku. Suruh masuk ke dalam, kami harus memeriksakan ke dokter kandungan Oh iya ini kabar yang sangat baik akan ada satu cahaya lagi di rumah ini Terima kasih Dewi aku akan sumbangkan banyak uang untuknya Anak perempuan itu siapa namanya? Dia anandi iya, dia membawa keberuntungan kita bicara tentang perjodohannya. Sekarang ada kabar baik lagi, begini saja, orang tua anak itu sudah tujukan iya. Sekarang juga kirimkan gula aren ke rumah anak itu cepat selesaikan perjodohan ini. Hei, heboh wati. Matahari sudah terbit kalian masih tidur. Hei Kajen Bawati, Wati. Hai Hak Banuari tentu saja aku sudah bangun. Jangan bilang seperti itu. Hari sudah siang seperti ini dan kau masih saja tidur karena Banuari sudah datang. Kami bisa tidur dengan tenang. Memang kami sedang berdoa kepada Dewa dan kau datang seharusnya kau belajar bicara. Dari bahwa hati kau ingin dengar kabar baik setelah memberiku arti. Banwari, apa kabar baiknya? Wah kajah bagaimana aku bisa mengatakannya tenggorokanku sangat kering, biar aku ambilkan susu bagus. Sekali saat tenggorokan kering dan ada kabar baik untuk kita, harus minum susu. Banwari, ayolah, katakan apa yang terjadi dengar, ya. Aku sudah menyelesaikan perjodohan kalian. Benarkah? Bayaran semua keluarga tuan sudah setuju. Januari, kau benar hebat. Aku akan ambilkan gula aren tidak gula aren saja tidak cukup Belikan manisan dari toko aku mau hitung-hitungan Sebentar aku ambilkan ya Banwari putriku mendapatkan jodoh yang baik aku Aku akan memberimu kalung Jangan kalung anting-anting saja untukku Aku ini tidak terbiasa untuk memakai kalung. Aku alergi pakai kalung. Baiklah, kalau begitu terserah kau saja. Nah, ini manisannya. Kalian sangat beruntung, anak kalian itu akan pergi ke keluarga yang baik dan juga terhormat. Semua berkatmu, Ayah. Ayah, putra paman Madan Farming, dia. Mengganggu permainanku terus sayang ayo kemari aku ingin bermain sayang ayolah Kemarin lihat bibi datang ke sini Ayolah dengar jangan main-main lagi nah kau sudah dijodohkan Apa artinya itu? Sini sebentar Banwari sudah menyelesaikan percobaanmu kau sudah dijodohkan Hai aku sudah dijodohkan iya. Dengan anak itu manis sekali. Kak Rani kata Rani iya kata Rani aku sudah dijodohkan. Apa kau sudah dijodohkan iya kak aku sudah dijodohkan. Runtuhnya benar kak Rani. Satriaru di sini kak Rani aku sudah dijodohkan. Apa iya kak? Aku sudah dijodohkan kau tidak bohong. Siapa yang bilang sungguh Habib Anwar yang bilang. Sungguh kapan tepatnya tujuh hari lagi. Aku sangat bahagia ia pasti perjodohan. Itu menyenangkan menyenangkan. Kau tahu apa itu perjodohan ia aku tahu. Ibu menjelaskan padaku kakak tahu, ibu bilang padaku saat aku dijodohkan maka, aku akan mendapatkan pakaian baru, perhiasan baru sepatu baru dan segalanya, semuanya baru, bagus, lalu dan rambutku. Akan dihias aku akan memakai perhiasan di dahiku mehendi jatiki aku akan membuat rancangan di tanganku ini. Tengahnya bulan dan bintang kakak-kakak juga akan menghias mendidih tanganku kan. Nanti kakak harus membuat hiasan yang cantik ya. Pokoknya hiasannya itu harus sangat indah aku kajal tiki gata kinari baiklah. Dan oh iya juga jimail dasira ladu. Jauh lebih lezat dan ya aku tidak perlu bekerja lagi kak aku hanya akan memakai pakaian baru dan juga bermain saja. Tapi nanti kau tidak akan bisa bermain denganku kenapa? Karena kau akan pergi ke rumah jodohmu kenapa aku pergi ke sana? Polis juga sudah dijodohkan tapi dia tetap di sini itu karena gunanya belum selesai. Sedang apa kau bicara di sini? Seluruh pintu rumah terbuka dan ratu ini malah sedang bicara di sini, biarkan saja. Orang mencuri rumah kita apa bedanya? Benar kakakku apa yang kau katakan dan kakak kok masih belum selesai juga? Apa kalau ia melakukannya agar nanti malam kau bisa menangis pada adikku dan kau akan bilang kalau aku telah menyiksa dirimu? Kau ini selalu saja tidak becus melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan yang kuperintahkan kepadamu tidak pernah. Kau lakukan dengan benar kalau begitu aku yakin kau pasti akan mengadukan hal ini pada adikku dan kau akan bilang kalau aku telah menyiksa dirimu kau harus bisa ke rumahmu dengan baik. Dengarkan, kamu cepat selesaikan pekerjaanmu. Anandi kau jangan ganggu dia begitu. Punya banyak pekerjaan sudah pergi, sana. Biarkan dia bekerja begini aku hanya memberitahu karani kalau aku sudah dijodohkan kostum katakan ya kan. Akhirnya apa katamu aku sudah dijodohkan? Sungguh apa hidungku panjang maksud bu? Guru bilang jika aku berbohong hidungnya. Akan bertambah panjang Kau tidak panjangkan enggak? Ya, ampun Kau ini selalu saja bercanda Katakan Siapa jodohmu tanya saja pada Karani Karena aku harus pergi Aku harus memberitahu semua teman-temanku Aan Abi Tunggu dulu Anak ini Dia masih kecil Apakah kamu, dia masih kecil apa dia akan tinggal di rumah jodohnya? Itu kan bagus setidaknya dia tidak menjadi beban di rumah orang tuanya. Jadi kau jangan berpikir sebaliknya jangan. Sampai seperti ratu ini yang selalu menyusahkan diriku Heir atau ayo cepat. Kerjakan apa kau tidak punya kekuatan Dengar ya dengan kau harus bekerja Sesuai dengan makanan yang kau makan di rumah ini Ayo cepat selesaikan pekerjaannya Pemalas Iya dua bes dan dua cunri juga akan pergi ke Dani juga ke daerah kita Dua bes cunri ya apa tidak ada yang lain? Aku tidak ingat lagi aku pergi eh tunggu dulu. Untuk perjodohan Anandi aku sudah mengatur semuanya di taman. Tak usah ibu dan ayah jodoh Anandi juga ada di sana. Mereka juga akan mengatur taman. Untuk perjodohan ini iya hai tamantah. Kursa iya tapi suamiku tempat itu kan sangat mahal hanya orang kaya yang menggunakan tempat itu bagaimana kita bisa mampu membayarnya. Apakah kau punya uang eh ibunya Anandi kenapa khawatir? Apakah punya lima anak? Anandi satu-satunya Nagita kita harus. Memilih yang terbaik untuk perjodohannya mengerti. Ada apa kau dengar kenapa kau menangis apakah perkataanku? Kau tidak salah. Itu memang benar. Anak kita cuma satu. Dan dia akan pergi. Tradisi apa ini? Aku mengandungnya selama sembilan bulan. Aku mengurusnya. Habis suatu hari seseorang akan membawanya pergi Ini sudah tradisi Ini sangat penting Kau tidak akan mengerti kau seorang ayah deh Hai Anda menjadi seorang ayah Bukan berarti aku tidak terikat dengan putriku Bedanya Seorang ibu bisa menangis Bohong jika ayah menangis, orang akan mencukur kumisnya juga sedih sama seperti Bakwati. Oh putriku sayangku Hai tujuh hari lagi dia akan pergi. Dalam tujuh hari dunia bisa berubah bu. Tujuh hari masih lama dan kita benar-benar sibuk sekarang apa gunanya punya banyak membantu di sini ya jika pembantu yang mengatur pernikahan maka kau masih akan sendiri di sini setelah bertahun-tahun akan ada perjodohan. Di sini dan semua orang dari desa-desa tetangga akan datang kemari Jika ada sedikit saja kesalahan maka nama ayah mulai akan tercemar Nanti kalian harus ingat tradisi keluarga kita Ini sangat penting Sudah empat tahun lamanya ayahmu meninggal tapi jika ada orang yang membicarakannya, dikola di maka semua orang akan melepaskan kurbannya, jangan khawatir ibu punya dua putra kami tidak akan. Membiarkan nama ayah tercemar ibu terus saja memberikan sumbangan pada dewa dan dewi agar tidak ada halangan apapun. Kau untukku. Hai Raju hadir, Finer hadir. Hai Nisa hadir. Kanjeng hadir. Johara hadir. Jah Allah hadir. Bangun kemarilah. Aku ingin tanya kau dari mana saja. Guru bibiku datang. Jadi aku jadi bibi. Masih di sini atau sudah pergi bibiku? Menginap selama satu bulan dahulu, kenapa kau datang hari ini, kenapa tidak sebulan lagi, bukankah menurutmu pergi ke sekolah, belajar semua ini tidak ada gunanya, duduk di rumah dan bicara dengan bibi, mau itu berguna itu lebih penting benar dia diam-diam duduklah. Jika nanti kau bolos sekolah lagi. Ibu tidak mengizinkanmu ke sekolah, mengerti? Ia mengerti. Susilah hadir Anandi. Anandi, di mana Anandi biasanya datang paling awal, kata gurunya. Anandi tidak akan datang, bu tidak akan datang. Kenapa Anandi sudah dijodohkan? Hai siapa yang memberitahumu, Anandi sendiri, yang bilang padaku, kapan dia dijodohkan satu pekan lagi, satu pekan lagi, nanti tujuh hari. Hai apalagi aku tahu kalau menjodohkan anak seperti ini tidak legal dan kalian bisa dihukum karena masalah ini. Polisi bisa menangkap kalian. Aku tidak takut dengan siapapun putriku harus tetap melanjutkan perjodohan ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Begitulah sinopsis Balika Fadu episode 2 kali ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui cerita terbaru selanjutnya drama Balika Fado episode 3, silahkan kunjungi situs kami.